Kabar kabarin kali ini mengaparkan adanya pembuatan KTP elektronik dan KK di Graget Mall. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak berikut ini. Abdi kabar kabarin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. ya. dengan nomornya. Pembuatan kartu elektronik KTP, kartu keluarga, kematian, akta kelahiran di selang Kerajaan Mall Cirebon, warga antusias demikian kabar kabarin melaporkan.